namo budoyo rahayu sahum dumaji kalis terpeda sambikolo jumpa lagi bersama kami spiritual perkutut putih di channel The SPB TV channel yang membahas tentang ilmu, spiritual, dan budaya sebelum lanjut jangan lupa untuk Dalam sejarah peradaban manusia menghantarkan pada aktivitas tulis-nulis yang menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Tulisan-tulisan yang sanggup mengarahkan sebuah peradaban, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya.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 burung perkutut merupakan salah satu burung yang banyak dipelihara manusia dari berbagai kalangan beragam alasan juga menjadi sebab mulai dari penghobi hingga karena menaruh hobi pada burung perkutut yang dipelihara konon dulu Senang kudus juga menjadikan perkutut sebagai salah satu hewan peliharaannya di tanah Jawa masih percaya dengan adanya weton yang akan sukses kaya raya jika melihara perkutut songgoratu bagi weton yang memelihara perkutut songgoratu akan dihantam kesuksesan dan juga kaya raya yang melimpah mahkota yang ada pada burung perkutut songgoratu ini dapat dipercaya lainnya seperti ratu yang kaya raya Hal ini yang menyebabkan ada beberapa weton yang dianggap apabila melarap burung perkutut songgoratu akan sukses kaya raya. Ini dikarenakan adanya keselarasan energi pada tuah burung perkutut tersebut. Lantas, Weton apa saja yang akan sukses dan kaya raya jika melarap perkutut songgoratu? Dari tutur nilai yang kami ketahui. Berikut beton yang akan sukses dan caraya jika memelihara burung perkutut songgoratu. Minggu Legi Total neptu yang dimiliki Minggu Legi ini yakni 10. Terdiri dari Minggu lima dan legi 5 Menurut primbon Jawa weton minggu legi memiliki sifat yang khas yakni orang yang ambisius dan tidak pernah merasa cukup Bila keinginannya sudah tercapai keinginan baru akan muncul Dari sifatnya ambisius weton minggu legi juga orang yang dermawan baik hati dan juga penolong Sebagian orang Jawa percaya weton minggu Legi jika menara Perkutut Songhol Ratu akan sukses dan juga kaya raya. Selasa Kliwon weton Selasa Kliwon memiliki neptu 11 terdiri dari Selasa 3 dan Kliwon 8. Orang yang memiliki weton Selasa Kliwon akan selalu mendapat keberuntungan dan kesempatan. Namun mereka yang memiliki weton Selasa Kliwon merupakan orang yang mudah marah. Sabtu Pahing Total neptu yang dimiliki weton Sabtu Pahing yaitu 18 Terdiri dari Sabtu 9 dan Pahing 9 Dinaungi oleh lakuning geni Weton Sabtu Pahing yakni memiliki arti mudah marah dan mudah untuk jadi domba Jumat Kliwon Menurut primbon jawa Total neptu yang dimiliki Weton Jumat Kliwon Yaitu 14 Yang terdiri dari Jumat 6 Dan Kliwon 8 Weton Jumat Kliwon Memiliki kepribadian yang sangat menyenangkan Dan selalu menciptakan ketentraman Bagi setiap orang Karakter yang dimiliki weton Kliwon ini adalah sabar, murah hati, dan banyak disukai oleh orang lain. Orang-orang Jawa juga percaya bahwa weton Jumat Kliwon akan mendapatkan kesuksesan dan kaya raya jika memelihara perkutut. Songkoratu. Rabu Kliwon. Total neptu yang dimiliki Rabu Kliwon yakni 15. Terdiri dari Rabu 7 dan Kliwon 8. Weton Rabu Kliwon laku lakuning srengenge yang berarti perilakunya seperti matahari. Bagi orang yang memiliki weton Rabu Kliwon dapat menyinari orang-orang di sekitar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 Itu dikatakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu sagung dumadi Kalis singrepeto lir ding sambi kolor.